I would ask Let's like go, Oh, oh, oh. Siang makan nasi kalau malam ini susu susu yang di rumah itu sudah biasa susu yang ditanggung itu luar biasa lagi rapi dulu menegah jadi arum milikku. dari harapan di muasa For a wish to come Masuk di tinggal Badan balik Lohani Harun rapi nih Aduh